Warahmatullahi wabarakatuh, Tempat lagi dengan menyatu alam. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, saya pun selalu sehat. Jangan lupa mampir, um, subscribe-nya. Kali ini baru persiapan uh, memancing, jadi ini pancing-pancingnya yang baru disiapkan. Saya akan membawa 3 pancing. Emosi kemarin, kalau setrek sama teman. warahmatullah -mur, wabarakatuh ketemu lagi di lokasi ini teman-teman ya kita orang di sebelah sana tadi yang mau teman itu pakai motor. Ini tadi naruh motor. 2 kilo. Motor di sana jalan kaki nyampe lokasi. 2 kilo. Uh, cukup lama. Sudah membawa air masih masih. Persiapkan. Nyebrang sungai ini. lewat bawah sini, ke dalam ini kayaknya, sana yang dalam, bawah sana yang dalam, <tuk> yang dulu, cuma nyebrangnya sana, nggak kenal banget, nah, <tuk> <tuk> itu bang yang ketakutin. Bahwa. makanya nyari yang dangkal-dangkal udah -dangkal. <tuh> buaya bilang sama teman-teman dua luok yang ada buaya sebelah sini untuk liar ya cuma kita hati-hati keblosan ada buaya liar nih bilangnya apanya sudah hafal jalan ini jadi kita ikuti aja oke kita ikuti aja ini teman-teman yang nyari cacing tentunya sudah siap nih, oke ini sudah jalan ya, ini ada setengah empat sudah leh, mungkin sekitar setengah empat, ya. oke nanti tetap ikuti sampai. Nah, ini adalah jenis ikan ipun, ya? Mantap. yeah Kenapa ini Iya, di Ya. Eh, keamanan ya. kita ikut sama teman-teman. Karena waktunya sebut teman-teman ya, Oke ikuti Sejak sore ini luar biasa terdapat satu ini di bawah pindah maka kasih pinjain